Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Sagittarius di tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di tahun 2021. jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Sagittarius di tahun 2021 pertama kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan Sagittarius tentang kategori kesehatan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan Sagittarius di dalam kategori keuangan Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh Sagittarius di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi di dalam kategori hubungan asmara Sagittarius di tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan bagi Sagittarius di tahun 2021. Oke jika kartunya sudah kita dapatkan misalnya kita membuka dan membacakannya untuk seorang Sagittarius di tahun 2021 pertama kita membuka kartu kesehatan seorang Sagittarius dan kartunya adalah three of sword ataupun tiga pedang secara umumnya ini diartikan mendapatkan pengkhianatan ataupun sakit hati yang mengakibatkan kesehatan menurun jadi Kesehatan seorang Sagittarius di tahun 2021 itu menurun dikarenakan seorang Sagittarius akan mudah tersinggung ataupun mudah sakit hati di tahun 2021 dari orang-orang sekitarnya ataupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Seorang Sagittarius akan sering menjadi bahan omongan di tahun 2021 yang mengakibatkan kesehatannya menurun dan seorang Sagittarius akan mudah sakit hati yang mengakibatkan kesehatannya menurun. Dan untuk sumber energi yang didapatkan oleh seorang Sagitarius adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun seorang yang lebih senior dari seorang Sagitarius. Dan di sini kesehatan Sagitarius di tahun 2021 itu menurun dikarenakan seorang Sagitarius muda tersinggung dan muda sakit hati mendengar kata-kata ataupun ucapan dari orang lain dan disini King of the Cup memberikan masukan serta memberikan saran kepada seorang Sagittarius agar mengabaikan omongan tersebut sehingga akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Sagittarius di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu keuangan Sagittarius dan kartunya adalah two of pentacle ataupun dua koin secara umumnya two of pentacle ataupun dua koin itu diartikan zona nyaman ataupun zona stabil dan mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 keluar dari zona nyaman dan untuk keuangan seorang Sagitarius di tahun 2021 itu zona stabil pengeluaran pendapatan dapat dikontrol dengan bagus dan di sini juga kelihatan seorang Sagitarius akan mengambil satu langkah untuk mewujudkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 Sagitarius mempunyai impian untuk mendapatkan keuangan ataupun mendapatkan suatu usaha yang menunjang keuangannya makin maju ataupun makin bagus di tahun 2021 yang cukup energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seorang pria dewasa ataupun seorang pria yang lebih senior dari seorang Sagittarius di sini seorang karya dewasa tersebut memberikan masukan dan memberikan saran yang positif kepada seorang Sagittarius yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 seseorang tersebut akan menunjukkan langkah ataupun mengarahkan seorang Sagittarius untuk meraih keuangan di tahun 2021 dalam kategori yang lebih bagus lagi dan untuk karir seorang Sagittarius tahun 2021 adalah two of one ataupun dua tongkat secara umumnya two of one ataupun dua tongkat itu diartikan dua tindakan satu dilakukan dan satu ditinggalkan dan dapat juga dikategorikan di sini pekerjaan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun di dalam waktu yang sama jadi untuk karya seorang sekitarius itu menentukan ataupun membuat pilihan yang dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi di tahun 2021 jadi disarankan untuk seorang Sagitarius agar lebih hati-hati dalam memilih suatu karir ataupun pekerjaan di tahun 2021 yang akan sangat berdampak positif ataupun bisa jadi berdampak negatif kepada karir dan keuangannya dan di dalam kategori ini juga menggambarkan seorang Sagitarius akan memilih karir di tahun 2021 antara satu dikerjakan dan satu ditinggalkan dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Sagitarius adalah kenaik of Cup secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seorang dia ya, yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini kelihatan seorang Sagitarius akan memilih pekerjaan di tahun 2021 dan akan menentukan karir di tahun 2021 dengan mengambil Suatu tawaran yang diberikan oleh seseorang tersebut atau dalam artian seorang knight of cup akan memberikan tawaran pekerjaan kepada seorang Sagittarius dan bisa memilihkan pekerjaan kepada seorang Sagittarius yang dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Sagittarius dan kartunya adalah Ten of cup ataupun 10 piala secara umumnya ten of cup itu diartikan ataupun dapat diartikan kita dapat membangun suatu rumah tangga yang bahagia ataupun kita dapat kategori bahagia di dalam suatu hubungan asmara jadi untuk asmara seorang Sagitarius di tahun 2021 itu seorang Sagitarius akan bahagia bersama pasangan dan akan nyaman bersama pasangan dan akan lebih tenang bila bersama pasangan dan dapat juga dikategorikan seorang Sagitarius yang masih status pacaran akan mengambil langkah yang lebih serius lagi di tahun 2021 dengan bercita-cita ataupun dengan harapan mereka akan melangkah ke langkah yang lebih serius ataupun ke jenjang yang lebih serius di dalam suatu hubungan asmara yang berujung mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara dan untuk support energi yang dapatkan oleh asmara Sagitarius adalah King of Swords secara umumnya King of Swords itu diartikan seorang pria dewasa ataupun pria yang lebih senior dari seorang Sagittarius di sini diartikan King of Swords itu adalah seseorang yang lebih tua ataupun seseorang orang tua dari Sagittarius maupun pasangannya jadi di sini kebahagiaan seorang Sagittarius akan terwujud di tahun 2021 di dalam kategori hubungan asmara yang didukung penuh dari salah satu orang tua antara Sagittarius dan pasangan orang tua tersebut akan memberikan masukan dan memberikan dukungan yang penuh kepada seorang Sagittarius dan pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara di tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Moon. secara umumnya demun itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan ataupun kemungkinan yang akan terjadi jadi jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Sagittarius Sagittarius akan mudah tersinggung ataupun mudah sakit hati yang berdampak negatif kepada kesehatannya di tahun 2021 dan ia akan mendapatkan dukungan dari seseorang yang lebih senior ataupun yang lebih tua daripada dirinya dan demun di sini menggambarkan kemungkinan yang terjadi adalah Kesehatan seorang Sagitarius akan lebih bagus lagi setelah mendapat masukan dan motivasi yang sangat positif dari orang yang lebih senior ataupun orang yang lebih tua dari seorang Sagitarius. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu keuangan Sagitarius di sini kelihatan keuangan Sagitarius di tahun 2021 itu berada di zona nyaman ataupun zona stabil dan Sagitarius akan mengambil langkah untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan masukan ataupun dengan dukungan serta ide yang diberikan oleh seorang king of pentacle yaitu seseorang yang lebih senior dari seorang Sagittarius di dalam kategori keuangan dan demun sini menggambarkan kemungkinan keuangan Sagittarius akan lebih bagus lagi di tahun 2021 apabila mendengarkan masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada seorang Sagittarius selanjutnya jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu karir seorang Sagittarius di sini kelihatan Sagittarius akan memilih satu pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan karir pekerjaan dan keuangan seorang Sagittarius di tahun 2021 dan di sini seseorang akan memberikan tawaran kepada Sagittarius di dalam suatu karir ataupun pekerjaan dan disinilah seorang Sagittarius akan menentukan pilihan jadi di sini demun menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi pada Sagitarius di tahun 2021 itu adalah Sagitarius akan menerima tawaran dari seseorang tersebut yang dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi di tahun 2021 dan jika kartu demun kita gabungkan dengan hubungan asmara Sagitarius Sagitarius dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan Sagitarius mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara di sini, seorang Sagitarius akan mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua, dari Sagitarius ataupun orang tua dari pasangannya. Dan di sini kemungkinan yang akan terjadi, Sagitarius bersama pasangan akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius di tahun 2021 dengan dukungan orang tua dari Sagitarius dan orang tua pasangan ataupun dalam kategori restu orang tua dan restu orang tua dari pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagitarius di tahun 2021 itu berada di angka 3, 32, 22, 25, dan 58. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagitarius di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.